Alat pelindung diri, personal protective equipment. Alat pelindung diri adalah alat yang digunakan oleh tenaga kerja saat bekerja di lingkungan kerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Identifikasi bahaya di tempat kerja. Ya jadi kalau kepala dilindungi helmnya. Contoh bahayanya karena kejatuhan benda. Muka dengan pelindung muka, karena ada objek terbang, gitu juga dengan mata, tapi yang dilindungi dengan kacamata. Tangan itu dilindungi sarung tangan untuk cegah kontak dengan bahan kimia dan benda tajam. Kaki dengan sepatu safety, kontak dengan benda tajam. Telinga dengan sumbat telinga untuk cegah suara mesin yang keras. baru paru dengan masker dan respirator untuk cegah debu, fume dan gas. Orang lebih ini. ilustrasi APD-APD yang dapat digunakan saat bekerja ya alat pelindung kepala itu helm ya melindungi kepala dari benda keras pukulan dan benturan terjatuh dari dan terkena arus listrik tutup kepala untuk melindungi kepala dari kebakaran, korosi, panas, atau dingin kemudian hats atau cap untuk melindungi kepala dari kotoran dan debu helm safety itu ada tiga jenis bahannya. ABS, PI, dan PP. ABS itu akril butil stiren, bahan yang keras dan padat. Keunggulan tahan terhadap benturan, namun kurang tahan terhadap panas, sekitar 80-90 derajat Celcius. Kalau poli tahan panas, sekitar 100 derajat Celcius, tapi kurang tahan terhadap benturan. Kalau polipropilen PP itu minimum standarnya. Ini bagian bagian-bagian berbeda dari identifying different parts of the helmets ada emboss, then pick emboss with C A N P S B mark, manufacturer and year, material type, clock system format and year, user sticker pasted on disposition, nylon harness, six point suspension system. Standard assembly chin strap included for Malaysia only Alat pelindung mata Itu dibagi menurut jenis pekerjaan dan risiko bahaya kepenanganan kimia, untuk juga percikan cairan kimia yang berbahaya Cutting itu untuk percikan api dari partikel besi Pengelasan jahe dari api dan panas Gerinda juga percikan partikel besi Percikan buka api Laboratorium juga uap cairan kimia dan terkena pecahan glass lab. Pengoperasian mesin untuk juga percikan oli atau cairan panas dari mesin. Lindung mata dan muka kacamata safety atau safety spectacles ini goggles facial. Eyewear ini bahan lensa ya. Terbuat dari polikarbonat memiliki kekuatan untuk tidak pecah. UV Array filter sampai 9,9% menyaring radiasi sinar matahari anti kabut, anti gores, memiliki side shield melindungi mata dari serpihan material dan debu dari sisi kiri atau kanan ini komponen-komponen mata safety ya dari lens sampai dengan screwnya ini contoh-contoh variasinya Ya, kalau Google ini melindungi bata dari serpihan dan percikan zat cair maupun uap Bersifat lebih aman daripada kacamata safety perubahan dari polikarbonat biasanya digunakan untuk pekerjaan spesifik seperti live grinding, dan welding Face shield itu melindungi seluruh wajah dari serpihan dan percikan bahan berbahaya Menggunakan material dari polikarbonat Alat pelindung pernapasan melindungi pernapasan dari partikel debu dan uap berbahaya, menjaga agar tidak kekurangan oksigen. Ya, ini ilustrasi gambarnya. Alat pelindung pendengaran melindungi pendengaran dari kebisingan, standar kemampuan tingkat kebisingan yang dapat diterima manusia adalah 85 desibel selama 8 jam per hari. Untuk mengurangi kebisingan harus menggunakan alat pelindung earplug atau ear muffler atau penutup telinga. Earplug atau sumbat telinga melindungi dari kebisingan di lingkungan kerja. Earplug dibuat dengan menggunakan dua jenis material. Bahan dari karet kurang dapat meredam kebisingan hanya mampu meredam kebisingan dari sekitar 15 sampai 25 desibel tetapi bersifat reusable, dapat digunakan berulang kali. Bahan dari soft foam lebih dapat meredam kebisingan sekitar 24 sampai 32 desibel. Lebih nyaman saat digunakan, tetapi bersifat sekali atau beberapa kali digunakan Macam-macam earplug atau sumber telinga Ini contohnya onion ear muffler penutup telinga itu mampu melindungi telinga dari kebisingan dan frekuensi yang tinggi dan juga melindungi daun telinga dari flying object Kemampuan peredaman sekitar 20-30 decibel Jadi lebih tinggi daripada Bahan karet, tetapi nah, yeah bisa jadi sama dan cofum earplug dapat dipakai berulang kali atau durable ini macam-macam ear muffler atau penutup telinga dapat mengurangi intensitas suara 20 30 desibel lalu ada alat pelindung tangan sarung tangan dengan variasi bahannya dari mulai kain sampai dengan uh, plastik PVC, karet, kulit, metal untuk yang dingin dan juga untuk yang distrik Ya, ini sarung tangan untuk kimia. Ya. Bisa bahan nitril, neoprene dan PVC. Kemudian sarung tangan kulit untuk pengelasan ya. desain kulit lembu, aplikasinya untuk pekerjaan welding ya. Lalu sarung tangan kombinasi dari bahan kain kanvas atau jeans dipadu dan kulit untuk pekerjaan ringan ya, handling, packing dan sebagainya kalau untuk panas ini terbuat dari bahan asbestos kurang lebih 400 derajat celcius tahannya atau aluminiumized tahan 700 derajat celcius untuk aplikasinya bekerja dengan objek yang bersuhu tinggi serang tangan untuk dingin ini sarung tangan dingin biasanya terbuat dari wall dan bahan tebal ini ya, berfungsi untuk menahan dingin Aplikasinya digunakan pada industri perikanan dan cold storage lainnya. Sarung tangan untuk electrical, sarung tangan electrical terbuat dari cardboard atau pure latex, berfungsi untuk meredam voltage atau tension arus listrik yang tinggi sampai dengan 40 volt atau 4000 40, volt. Peralatan pendukung safety belt digunakan untuk pekerjaan di ketinggian di bawah 1,8 meter ya. Karena ini tidak terlalu Ketinggian seperti ini tidak akan menghasilkan uh, benturan yang terlalu keras tak? jika berterikat. Ya. Namun, kalau lebih dari per meter, ketinggian di atas 3 meter, ya, body harness ini dipakai. Ya, karena dapat posisi tubuh kepala dengan kepala di atas saat terjatuh. Ya. Ya, ini struktur komponennya, harus ada salt so strap, strap, dan sampai dengan apple depan ya. maupun belakang Ini kalau single lanyard with energy absorber, ada single lanyard ya. Untuk tali menalinya Dan bahan-bahan yang khas ya. Pakaian pelindung ini ada baju tahan panas untuk petugas pemadam bekerja sekitar oven atau pembakaran. Ada juga baju laboratorium untuk pekerjaan laboratorium tahan terhadap zat kimia. dan steril. Bisa juga jas hujan. Lalu ada standarisasi ya. Internasional maupun Asia ya. Ada Eropa, Singapura, Malaysia, Australia. Lalu ada alat pelindung kaki. Ya, secara alat pelindung kaki ini sepatu keselamatan kerja aman melindungi kaki dari kemungkinan bayar harus memenuhi standar internasional, spesifikasi standar keselamatan dan kesehatan kerja. Yang bagi penggunanya desain yang trendy dari ada technical certificate dan po ya. waktu identify industrial supports ada baklo, leader PU atau FA. Otsonone steel Soul Kemudian ya. ada antistatic test ya 100 kilo ohms sampai 1000 meter mega ohms. Itu odi kalau ada insole, benang antistatik ya dengan maksudnya ini untuk bisa menjadi isolator juga antara listrik ya reverse phase 100i kali r 200 dual rating steel, to cap nah. kemudian ada impact test ya. seperti ini di test Contohnya, before afternya, kalau ada uji standar ya, ini yang non standar, ini standar, contohnya, ada mixer penetration 1100 newton. Steel Insert, Nail Penetration Test, dicoba dengan paku ya, ada 1100 seratus Newton, Army and Security Outsole, On Steel To Cap uh, Outsole, With Steel To Cap, ya, jadi alas sol sepatunya, ya. ini tanpa baja, ini dengan baja, Nah, Executive View Range ya. Modally DPU range, rubber outsole model, model, DPU outsole, the model out uh, German. Yeah. Any slip resistant to measuring friction coefficients on surface under wet and dry conditions which represent the two moments of greatest slip in normal walking. Saat Mining, Plantation, Cutsman, Fire and Rescue eh. Impact Test Before eh. After tadi. Ini dengan rumus PMGH eh. Energi Potensial Gravitasi Berdasarkan ketinggian eh. Ini PPC Boots Safety Boots biasanya terbuat dari PVC yang bersifat chemical-resistant memiliki steel-to-cap seperti yang terdapat pada Safety Shoes aplikasinya pada perusahaan pertambangan, perkembangan dan sebagainya ada juga Safety Boots yang dirancang khusus untuk meredam listrik dalam voltage tinggi ya, ini yang non-safety safety, safety tool, dan safety cap midsole ya. berbagai jenis kalau lihat sertifikasi kelayakan APD dari Kemenaker.